gimana kita kemana nih, kamu aja, bosan ah, keluar ke, ini mungkin doang. Beberapa faktor yang menimbulkan monopoli. Apa sih lu ngapain hanya kayak gitu kamu bosan tau nggak? Bosan. Carok aja sendiri. Ada ga sih kegiatan seru buat liburan? Wow!